Hai teman-teman Siapa sih yang tidak mengetahui serial dua anak embar yang lucu ini? Ya, Upin Ipin merupakan serial kartun berasal dari Malaysia yang juga populer di Indonesia Namun, tahukah kamu ternyata dalam serial Upin Ipin ada beberapa hal yang mungkin belum kamu ketahui Penasaran kan? Dirangkum dari berbagai sumber Inilah lima fakta Upin Ipin yang menarik untuk dibahas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 Tapi kreator animasi ini tidak menciptakan karakter orang tua Upin Ipin karena sudah dikejar deadline jadi gitu ya karakter yang tertunda rupanya alasan karakter dibuat kembar karakter Upin Ipin yang merupakan saudara kembar bukan tanpa alasan loh anak kembar yang dicerminkan dalam kartun ini punya makna tersendiri bagi Malaysia Karakter upin-ipin dibuat kembar karena mencerminkan karakter Malaysia. Ini menunjukkan Malaysia sebagai negara kembar, Sabah, dan Sarawak. Wah-wah benar-benar filosofi yang dualem banget ya guys. Cerita unik para pengisi suara. Namanya juga kartun, tentu nggak bisa lepas dari peran pengisi suara. Setiap akhir cerita Upin Ipin, biasanya ada daftar nama pengisi suara. Kalian pasti ngebaca nama Haji Ainun Arif yang menjadi pengisi suara opah. Nah, ternyata dia juga pengarang cerita Upin Ipin loh. Selain itu, ternyata tiga tokoh antara lain, Atong, Angkel Muto, dan Jarjit, suaranya diisi satu orang bernama Muhammad Shafiq Muhammad Isa. Wah gila, amazing kan teman-teman Yang terakhir adalah sosok Cikgu Gu Jasmine Gak banyak yang tahu kalau nama pengisi suara ibu guru itu Namanya juga Jasmine Nama asli Atok Dalang Sosok kakek yang punya durian super lezat ini Sering dipanggil Tok Dalang oleh Upin Ipin dan kawan-kawan Padahal nama aslinya adalah Senin Bin Kamis Nama aslinya terungkap saat Tok Alang diwawancarai oleh wartawan sebuah TV di salah satu episode Upin dan Ipin. Kenapa namanya nggak diganti Andeca bin Andeci aja ya? Biar kalau dipanggil, Iya bola, bola, boli. Oh iya, kenapa bisa dipanggil Tok Alang? Ternyata julukan itu diberikan karena dia dulunya seorang lomba mendalang atau bercerita. Oh, begitu rupanya. Atau, oh, atau itu dia fakta-fakta Upin Ipin yang unik dan menarik untuk dibahas. Kamu pasti gak nyangka, bukan? Oh iya, kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya, seperti biasa, di like, comment, subscribe. Makasih.